Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf, hari ini kami, tim BWA, berada di Dusun Ratu Jawa, nah, Desa Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten uh, Bima, Desa Tenggara Barat. Nah, di sini iya, uh, yeah, Dusun Teta 2 inilah uh, masyarakat uh, memiliki masalah terkait air bersih terkait, oh ibu ya, ya bapak Baru ya, nah ini adalah ibu-ibu uh, ibu dan bapak-bapak yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki air bersih, ya air bersih, oh i, susah begitu ya? Ada jauh di gunung sana? Jauh? Jauh sekali. Ibu pernah bawa ambil air ke sana? Anu, pakai? Pakai derigen begitu? Anu di apa-apaan? Hmm, bak ya? ya, tidak Hmm. Ambil. Ambil, pinggul gitu ya? ya. Sudah dari kecil begitu, ya. dari zaman dulu kalau? Iya. Keadaan inilah ambil air di sumber-sumber ketika kemarau datang, yang menjadi fokus di mana program Water Action for People akan menghadirkan sarana dan prasarana air bersih untuk di dusun Teta 2 ini atau dusun uh, Ratu Jawa ini. Ya. Untuk itu, Para wakif, sahabat wakaf sekalian, mohon doa, mohon dukungannya untuk berwakaf melalui program Water Action for People Desa Teta di Badan Wakaf Al-Quran. Doakan, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, mudah-mudahan air datang ke rumah ibu ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.